Wahai <tuk> Muhammadin, juga ke. Tadi udah aku tentang kalimat kurung. Jadi kalimat itu pertama bahas kalimat tanda kalimat tidak patuh tanda-tanda kalimah isim yes. Artinya tidak patuh itu tidak bisa dimasuki Sejati kalimah perubahan semisal Ya ini tidak bisa dimasuki TAMB Tidak bisa dimasuki A Tidak bisa dimasuki SIR Ustaz B itu kan SIR Masuk MUBI Ya itu kan KASRO itu MUBI Katanya SIR itu kan KASRO Kasroh yang terletak pada belakang itu Adalah Kasroh mami Ini beda sekali dengan bahwa Ismi Kasrohnya Ismi itu Kasrohnya Muroh kuncinya itu ini Kunsinya ini Kita orang yang hukum-hukum saja Allah datangkan penyakit, Allah datangkan lemak itu diajarkan ya, ya, ya. artinya selama kita masih sehat, ya, ini yang sungguh-sungguh lebih-lebih nyawa, nyawa betul ini, itu yang perlu ditakuti, bukan nyaman yang perlu ditakuti, itu nyawa kita melayang ada orang anak mobil, dia berkenaan mobil sampai ada ada orang nonton sepak Soalnya jadi kerja di nonton sepak bola yang mana yang itu ya? kami di bayi 2018. himpunan kita masih ada memanfaatkan bank Tadi Tadi sudah tak jelasi tentang apa itu kali 50. Kalimat, kalimat, 50, kali Jadi kalau ada juga ada itu kalimat 50. Sebab itu dia tanda dengan macam-macam B dan kali 50 selama lamanya mapin. Setiap ada kata-kata Magni itu artinya tidak berubah Magni-nya itu ya tergantung karokatnya Kalau berk itu ya karokatnya strong Berarti Magni-nya oh. Kalau mahu ya karokatnya kasroh Berarti Magni parah Kalau mi itu ya syukur Berarti Magni sukur oh. hmm. Kemudian talo, talo itu <coughs> yang punya taluk itu hanya huruf c dan dulu selain huruf c dan dulu itu enggak taluk nah, itu ya pada ambil sebelumnya mungkin berupa vertepil atau shufil kecuali apabila ada dulu atau c maksud dulu diterjemah menjadi koper halna asila maka taluknya pada istaqror al bukhari kecuali di saat menjadi sila Tautnya bukan pada kainu tidak, tapi isafor Cing, masuk, cing Cing, masuk, cing Eh, dayu, masuk <coughs> Tak punya dayu, tak masuk, tak punya cahawet <coughs> Masuk, maju, maju Masuk, maju, maju Masuk, maju masu. masu. Kemudian dibahas tentang Pak Ica. Pak Ica itu artinya mantan itu. Bismillahirrahmanirrahim dinam menyebut nama Allah. Itu artinya itu keistiana. Artinya daripada istianah itu minta pertolongan. Kamu omong bismillahi itu artinya kamu sedang minta pertolongan kepada Allah. Makanya tulu abren di beli. Laju betul tidak untuk bismillahirrahmanirrahim bahwa top. Setiap perkara baik, kalau tidak dimulai dengan bacaan Bismillah Dicapul keberkahannya oleh Allah Apapun bentuknya, makanya baca Bismillah ya, ya itu, baikannya isti'anah Dianah itu minta tolong, kamu ngomong Bismillah itu artinya Saya minta tolong dengan gabungan Allah Al-Rahmani yang mengatakan penasih Penasih maksudnya izin, maafkan itu terus ar-rahim ar-rahmani yang berkasih ar-rahim milahi rahman penyayang penyayang itu artinya itu pemaaf oh, gitu disayang-sayang ditimbang-timbang gitu. terus nah, so kalau itu kalau masih sama herbe yang pernah makan yang gurun api wong mukmin api wong kafir dikasih semua yang bisa makan enak orang mau Islam kok wong kafir lah kalau makan jadi mak jima wong pedo kan kalau nanti nikmat wajah itu orang mau minta mau kabir juga nikmat wajah ini artinya Allah itu memberikan nikmat kepada harganya enggak kena silikas adrohim kalau banyak penyayang kalau sudah kaitan kemudian makna mana itu tadi pertama kali ya memang yang paling itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, lagi rahim Alhamdulillahi Dan seterusnya itu. Pertama kali ya gitu. Enggak <tuh>. bisa langsung gitu, itu enggak bisa. Kalau <tuh>. mahir, kita kuning ya Masuk, kita kuning terus. Ada orang pengin pintar main pedak mau pernah main pedak malah celan panjang lagi kali, dia tidak bisa. <tuh> Kalau pengen nanti bergerak-gerak kita tanya gitu. Ini kalimat kalimat buruk sudah selesai kemudian kita nggak bahas tentang kalimat isim. Kalimat isim pertama kali pertama kali itu bahas tentang kalimat. Jadi tanda kalimat istilah itu ini tanda ada tujuh. Nanti kalau kamu sudah memahami itu kamu hefala, kemudian kamu terapkan. Hmm? Alhamdulillah alhamdu kalimat. Sebab. Amsal. Merkunde. Akan pikiran benar, agar utang agar. <tutuk> Alhamdulillah. segala uji hidup bagi allah. Setiap ada kalimat isi jatuh di permulaan kata, jatuh di permulaan kalam namanya mutajjih. Mutajjih itu permulaan. Biasa jawab ini utabi. Utabi itu jangan gimana nih adapun. Alhamdulillah adapun uji, itu salah karena itu gitu bertunggal dia itu urusan dia. Karena saya salah ya, Bang. Mas mungkin rasa bicara tentang begitu dia ini. mereka aja biar mereka saja saya. Kita berbicara keilmuan ala saya saya saya. Dia nyawaran bidah-bidah. Terus kamu peringat seringnya ketika ada, peringat sering suka ke samping ini. Ya. Ah. Tapi kadang-kadang ada orang jaga, ada It essentially... Kalima... itu Wajahnya itu Tapi harus bersama bahagia Ini dulu kalimat alamat Borok abni Kalau borok abni Kalimah itu ada mengapa? Entah Kalimah ya? kamu Yang masuk pada kali ya, Kan kan Kami itu supaya sungguh sungguh Anggap saja ini adalah pertemuan terakhir Besok mati ini Ah, susu partmmen... ah, no. oh iya susu bawaan mana ini? susu dia warna ini <ihak> Senang-senang si. susu mau nginen Biar susu Memahami pada halaman ke-25 Ini ada sangkut pautnya dengan 25 Pada halaman ke-25 Ini bahas tentang Moroh Di mana cara untuk Mengetahui isim yang Moroh itu Kamu harus hafal isim-isim Yang Mamli Isim-isim yang Mamli ada berapa? Suka? isim isi yang Mamli Itu ada 11 Pertama kali Kamu hafal beriakan ini, Walaupun kamu gak ngerti satu-satuannya bagaimana nggak masalah nanti lambat laun kan bisa Kok oh, ilmu itu yang asli udah bertambah bertambah bertambah bertambah bertambah nah bukan berarti mereka yang di kemudian dulu dulu belum tentu umurnya lama hijau di dunia juga makan darahnya juga banyak juga dia artinya pengalamannya juga banyak juga hmm artinya ini arti antara kamu semua ini yang paling tercepat insya allah baik Ne karena beliau ini paling dekat dengan purunya Rasulullah. Masyaallah. Lagi tahun berapa? Lagi tahun berapa? 60 kan? 60. kok 60 dikurangi 5 berapa? Dikurangi 15. 15. Dan bayi ini keperjakaan Republik Indonesia itu selaknya 15 tahun. Dekau ingin selama ini dikumpuluh tahun Beli <tukor itu> Artinya ada orang yang beli lebih dikit dengan kurunnya Rasulullah Tidak ada orang yang dijunya kurunnya lebih dikit dengan Rasulullah Kecuali ada keberikan khusus Makanya Rasulullah sampai mengatakan malam ini orang-orang Falihzaminah Dari siapa yang tidak memuliakan kepada orang yang umurnya lebih tua Falihzaminah, Mata Rizad Mengikuti Sunaikan Gini ya usah penggiatan, kan sama mbae ya terus masuk bumi ya pasti ngasih ngulang mbae, ya orang ngomong kawan-kawan cerita organ tubuh sama roh itu ada kalanya orang itu organ tubuhnya masih muda tapi rohnya tua ada kalanya organ tubuhnya tua tapi rohnya muda Ya mungkin bayi ini termasuk rohnya muda wow, wow. Wow. Wow. Wow. muda Masih cibu, cibu, tua. muda tua di sini santri legis berani katakan -kata, surat ragam sembuh apa? Jadi kalau nggak siba-siba bocor ya mungkin, mungkin kerasan. Jadi iseng itu kan ada dua, ada murak ada mabnek. Apa murak? Apa, apa mabnek? Maksudnya murak itu bisa diubah-ubah. Jadi, semisal ada lawat bismi, ismi itu tau bisa diubah baru ismi ismi, ismu, isma, istri bisa diubah baru deh. dengan lawat gue. Gue itu selama-lamanya gue. Ya bisa terusan kamu. Gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, jama, gue, bisa, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gak bisa kau mengatakan buah mupron buma tasinya huma um, nggak bisa itu statusnya mak ma, ma, bening statusnya mak jadi bukan berarti buma itu tasnya nya buah ini bukan besok makanya tasnya nya masih macam ini buah buani huna semestinya seperti itu atau Lalu banyak itu Buat, uwi, Tapi nyatanya kan enggak Makanya isim jomir itu termasuk isim yang makni Ada berapa isim yang makni? Seperti ya kembali itu ada badu yang butuh lain dibuang kamu ngomong muni amba itu artinya kamu ngomong amba bad jama takodana amba jama takodama adabul setelah itu makna setelah itu atau mata kotemanya dibuang menjadi amba sehingga batu itu hukumnya maka makanya di sini ada oblog batu itu yang untuk pilek dibuang. kalau untuk yang dibuang maka batunya hukumnya adalah mabli cuma menjadi amabtu. Hmm. sehingga kamu cara untuk mengetahui umur atau Mabni, kamu harus hafal isimnya yang dulu. selama kamu hafal isimnya yang dan kamu tahu bahwa isim Mabni itu ini, ini, ini, ini, ini, ini. Eh? selain itu ada Makanya adalah Makanya Angkanya adalah bismillah ismi itu hukumnya muraq mabri. Muraq. Kenapa muraq? Ismi itu kenapa dikatakan muraq? Karena namanya mesti dia isimnya. Ambil itu kalau pengin cepat ilmu masuk ke otakmu itu pertama kali kamu suruh guru. Almarhumah am, am, amanah Seseorang itu akan disamakan oleh Allah dengan apa yang Dicintai, kamu cinta dengan ilmu Ilmu cepat masuk Amin. Amin. Tapi kalau kamu benci dengan ilmu Sulit masuk Makanya sejak nasi zaman Gak mau berimu hmm? Ustaz kenapa Engkau enggak lelah kalau ngaji tuh? Saya ngaji itu jo. Nikmat Oh. Justru istirahat saya yang pas ngaji Saya kalau ngaji itu, plus enak Ada pun saya, kadang-kadang tidur ya Dibuat pantas Sekali-kali tidur gitu ya. Biar santin-santin berkata, oh Ustadz ini manusia Tapi kalau saya ngaji terus semangat Terus aku khawatir kalau saat santin bilang, jangan-jangan Ustadz malah ya manusia, semua itu bisa kamu Gimana, Satu, kalau istri yang cantik Sekitar dua puluh lima yang dua puluh lima cantik dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh itu tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima lima kali langsung dia sepuji orang sampai satu mulus memang kalau lagi habis <tuk> ya, Masih, ya, ya, <tuk> ya. Jadi, cara untuk mengetahui isim itu murah, kamu harus semua saya isim yang mabri. Pokoknya, selain isim yang mabri, namanya isim yang murah. Murah, murah, murah. kalimat isim itu, perubahannya itu ada yang dirofakan, rofak itu artinya donat, ada yang dinosotkan, artinya dibakar, ada yang dijirkan, artinya dasar. Nurik itu jangan jim Aku sering bodi bodi bodi itu jenis nama Nurik jir itu jim yak roh Luiin aja satupun kitab yang nolizasi jim yak roh makanya ada mesti matanya urat tapi jahir Roba ada soto Tulisannya itu jim Orang Arab itu kalau nulis ciprok, itu uji malahkan. Beternak cip, cip. Majeléha, bismillahi majeléha, wa musaha. Wa Allahuhi, wa Allahuhi, widah saja. ilmu apa? Fiil mujoreh, nari, tapi Susu, jersey, bon apresiasi, susu Misal ada bapak bismilai ismi itu bagaimana perubahannya? bismi <San> oh, Esma, Esme hmm. Kemudian Setelah kamu menuju isma ismi. Perubahnya ismi, Isma, Ismi Perubahannya Ismi, Isma, Ismi Lalu kamu menuju itu, itu enaknya apa? Yang pasti kalau kamu akan akhirnya di pura namanya Ropa Kalau di Varga, nah, so kalau di Kalau saya ngomong di dia sama Nasa Benda Maksudnya kemerawitan, sama ndak sama Ustaz, bisa, misalnya itu malam itu diangkatnya dia, aja, Eh, tinggal si, naik, ngilang naik, kita bisa dibatasi. Saya dibatasi, tidak ngilang naik. Makanya, kalau santri ngilang naik, ngilang naik, namanya kan si, zaman Jadi, itu si malamnya gue bolang. Udah bilang. Bisa cari itu nanti lama dulu. yang banget itu eh baik kali ini guru ya. Alhamdulillah yang dia Jadi kalau bismi itu harokatnya kaso berarti bismi itu enormnya. Yes. Hmm? Kemudian kalau ada isim di baca c, sananya kalau kamu mendulangnya itu isim yang di baca c. Ada dua tuh, coba lihat, halaman dua puluh Jadi dua puluh ini adalah isim-isim yang di baca c. Isim yang di baca c ada berapa? Nah, kemasukan huruf jir artinya kemasukan huruf jir itu bila mana ada kalimat isim isim ya? bukan pir ya? bukan huruf ya? ya? ada kalimat isim kok kemasukan huruf jir ada berapa huruf jir? kemasukan huruf jir yang 19 itu maksudnya kemasukan huruf jir 19 itu apa? huruf jir? bernya enggak malas kabeh. bisa adalah badan di kalau kamu bener-bener kariban saya dengan semua sebabnya saya disini dikanggui satri baik di kamar, dikanggui istri <tik> <tik> makanya kalau saya beli belas itu besar bisa lo istrinya biar kelihatan emu <tik> jadi di antara isinya dipacahin adalah kemaskan orang ini ada contoh juga yang pertama adalah alamatnya. Yang pertama adalah alamatnya kelihatan? Alamat apa itu alamatnya terlihat? Hmm. Isolin ada kalanya hanya sekedar menempati saja. Mahalan. Ini irup biolog. Ini kira mahalan. Sebenarnya tentunya kurang kurang kurang juga ya. Ada kalau erodion hidrolik bisa olahin, kalau erodion hidrolik di Musa, kalau erodion mahalan dihi, kalau erodion di Kayan di Akbari, di Ini adalah episodiknya, ada <Tanyems> <t addition> episodiknya di Akbari mana? Marorku, aku lewatan marorku, aku bertemu. Bisa bikin, bertemu dengan orang yang sayang. Makhluk tuh bisa bikin. Ya, kalimat. <tuh> <Jis>, ya, <tuh> sebabnya. Pokoknya setiap ada kalimat korupsi tentu misi alasannya itu. Walaupun malah yang makhluk dari jurusmi, walaupun dari Setiap ada kalimat korupsi, mesti alasannya tiga patut, tanda-tanda kalimat dan nyetir ya, ini murah sama benih <tuh> pokoknya kalau ada kalimat buruh selama-lamanya maka <tuh> pernah kamu memulih murah walaupun kelihatannya buruh ada min kamu pasang almas jiri menjadi minan minan masjid. ada min kamu beli tulisan ismon menjadi minis min. ada min setelahnya jenjen -jen, menjadi min jayin dari mina, mini ini bukan berarti murabiyah. Adapun ada pun harokat-harokatnya itu adalah harokat nakal harokat nakal itu harokat perpindahan Lanjut. ini malam nangis. hahaha <tip> oh <tip> <tip> kalau pernah Bisa mungkin Sebab makni apa Tak lupa pada Pade lapan maror tuh, itu kan berbeda kan pade lapan maror tuh taluk, makanya ini taluknya pada lapan maror tuh. Maror tuh bisa dikit, ini taluknya namanya taluk kos apa? Kos? Kos. Maror kos sebagai bade. Maror tuh bisa dikit, ini termasuk taluk yang berupa berpapiil, apa? Sofi aw, dikatakan maroko tidak itu punya orang paling beli. Sofi itu pastinya apa? Sofi setiap Sofi aw, Sofi aw, Sofi aw, apa juga? Sofi aw, berapa aw, Sofi itu singkatnya apa? <SILENCIO> Untuk PL Mandi. PL oh, Mandi itu bukan jamil. jamin. Ada sebagian jadi ngomong ini jamu. Iya. Bicara dulu, sekarang cerai dulu. Nah kalau PL Mandi itu adalah jamin, berarti kalau adalah koma, koma wawunya tadinya apa juga? wawah tadinya wawu, berarti koma. wawah kamu ngerti kalau alifnya itu tadinya wawu dari mana? <tuk> dari mas oman yang burung oman, manganya oman, berarti tadinya wabu. Makanya, ini, alihnya tadinya wawah makanya oma ini alifnya tadinya wawah berhubung koma ini tadinya adalah bentuk aslinya masker makanya ya benar yang mengatakan muni koma musim jamir nggak ya benar kan? yang benar adalah isim jamir itu masker maskernya sulasi mujaroh sebab kalau sulasi majid rubai majid itu namanya tiga jamir tapi mustahad ada berapa Sekian Tidak diubah. bisa Ini Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Bisa Bisa B ini kak namanya ilshop, ilshop itu bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya namanya bertemu. Maror tu aku ketemu, maror tu aku lewat. Misalnya bertemu dengan orang yang makanya B itu namanya kak ilshop. Ustadz apa? Kenapa diarbeiin engkau enggak disebutkan ilshop? Lewat sampai nafal, kayak Pak Ida wek TV, kan, kemarin malam dia turun ke akhir malam tali bunga, tali kabel, itu Pak itu banyak, ada rapat min itu Pak banyak. Ih, sorry, Ken. Sorry, kali Tampil dan ya, ya, ya. jaga. karena ini ada urut jernya, beb. Di, tambah. Ya, ini ada urut jernya, Kalau saya mau menikah, ini kan saya sama kamu. Bahan itu, saya sarapan saya. harus Saya Aku pernah ngomong, Michelle, kira-kira nama rumah, sama saya. Bisa di digambarkan ini huruf C. Jadi kalau soal digambarkan dikatakan kalimat isem, sebab tanda kalimat isem itu ada huruf c ada tanwinnya, ada c Kenapa dikatakan C? Sebab C itu ada di kasroh, <tuk> nah, kasroh tanwin untuk billet. Jadi kalau ada lapisan di kasroh Namanya C. Ada kelapa sok di kantor Namanya C. Ada kelapa sok menjadi bulldog wilayah. Namanya juga Makanya, Soligen ini adalah kalimat itu yang berat. Guru C. Nameng dan C. ini murah, Pak Mami. Murah, Sedangkan. Kamu ngerti kalau Soligen ini murah, kok enggak? kamu dari mana? Oh, pokoknya untuk isi isi itu ini kan. banyak kan bisa. Yang zaman dulu ngapa banyak banyak Tapi kalau sudah muda, nggak Baik ngerti ya. ini segini Kamu kamu gak mau Yes. Anda ya, ini. mana? ada kalita yang jalan ini ada Pak alamat itu artinya itu, dong harokat akhir kalimat itu apa itu itu kan harokatnya kan kasro kasrohnya kelihatan, makanya namanya kasroh jodhino hmm? alamannya kasroh jodhino sudah apa, -apa? <tik> kenapa dikatakan isimu <sembuh>, bro? satu <tik> menunjukkan mana satu? jadi kamu ngomong lebih solihin, kan? maksudnya di dengan orang yang soli satu Kok maknanya gak ada satu bisa? Wih maklum <laughs> Perkara itu kalau maklum gak perlu dibaca Jadi aku lengkap kamu siapa? Muhammad danil patah Muhammad danil patah <impan Galaxy laughs> Danil patah Oh danil patah Ini namanya kan Muhammad danil patah Kamu nak manggil kan gak mungkin Wahai Muhammad danil patah <impan <impan> pasti kamu semanginya kan dan dan dan dan itu artinya itu yang lain tidak disebut karena sudah mati jadi soal ini alamannya kasus Lewindo sebab isimufrot munculin kenapa dikatakan munculin Kalimah, kalimah, kalimah isi Kok ditangui? Atau ada alnya? Atau <Pasang> Menjadi mudoh? Namanya HONU SAWEWE Kono disiaku mudoh, kono tau ngerapain Masa nyawarin aku ngejaktir saya di rumah Makanya sama ngejaktir Pas waktu kontosin budu-budu Belum tentu budu di bodoh terus nanti kalau kurang budu kadang-kadang ilmu mereka diputuh, Allah-Allah di rumah ada syaratnya ikhron sama guru memuliakan sama guru, berkhidmat, kepada ada guru nomor tiga, jangan pernah dinyakiti santri santri itu jangan makanya kalau ada pengurus dan nasih santri saya itu enggak ikhlas huh? saya enggak ikhlas itu santri dikawal itu, santri santri Jangan nama kamu, tapi minta semua ini itu Nanti paling malam ada Soal dikit ini, mari kita ngomong Nagirov Nagirov Pokoknya nanti kalau ada kalimat isi, kok enggak ada alnya Namun, bisa dimasuki al, berarti itu namanya Mahirov Jaya ja, datang Zeytun Zeytun, ja, memang Zeytun tidak ada alnya Namun Zeytun itu tidak boleh diperlengkapi Mosok, Ustaz, iya Mosok, iya Coba ini ada contoh, Ustaz Contoh apa? Az-Zeytani, kewadaannya, Ustaz Alhamdulillah, mungkin pernah Mungkin kamu jadi ini Bukan Sampai ditanya, Pak itu, Pak jadi itu wafat Zay, ya? itu enggak boleh diberi al, jadi semalam itu enggak boleh diberi al, kecuali alnya itu adalah al-irang bin atau al-ibn bin al itu adalah wafat di semalam, jadi atau di ada orang namanya Hasan. <coughs> Hasan, Hasan namanya apa-apa? Ganteng Apa berapa? Bapak beletang berlut Hasan namanya Hasan Ganteng ini bener-bener ganteng atau ganteng diberi al Al Hasan Al Hasan, jumal, husan Itu artinya, saya gina Hasan ini berlut itu? orang terita sahabat itu kalau lihat saya di Nehesan, itu magis kenapa nangis? karena saya di ini dari pusar sampai kepala persis nanti beli lena koy kan begitu? sebab pusar ke atas beranak pusar ke bawah, saya akan melet sandi, sandi, asalnya sih itu, jadi lalat zia itu nggak bisa dimasuki aku, nggak boleh, al itu nggak boleh. So namanya adalah kata Hasan, lalu diberi al, alnya itu namanya al jadid lil li al sun dia ada yang ditonton, ciri kempling, ciri kempling, ciri ini kembali ini ciri kembali, ciri kempling, ciri kempling, ciri kempling, ciri kempling, ciri ini ciri kempling, ini itu banyak, itu itu kecuali ada lapad jahir pengen ditasniahkan atau jaman kan? jadi ada lapad jahir pengen kamu ditasniahkan maka wajib diberi al menjadi azaidari makanya kalau kamu membuat contoh jahir dun jahir dun nah, ya salah yang berarti zaitun al azaidari Azaiduna gitu, Harus diberi al-zabiru Kenapa wajib diberi al-zabiru? Syarat sahnya isim yang kita Syaratnya harus nakiru Hmm? Enakiru eh, enggak boleh sih maklifat kita tunyakan Enggak boleh ada lapat zahir ini kan maklifatnya nggak. Kemudian kalau kita senyakan menjadi jadi jadi enggak boleh Supaya beda boleh caranya dinakirohkan dulu bagaimana cara menakirohkan Bapak Zaih? caranya adalah dengan menambahkan al. orang biar tahu bahwa Zaih ini sudah dianggap nakiroh buktinya diberi al. Hmm. menunggu kata-lama menunggu itu arpa ini sesetahun katambung dan penyelitian Bapak Ubradino hmm. jadi apa itu ada isim alam Kopi yang kita senyapkan, maka wajib diberi al Menjadi, Azeh Dhani Azeh Dhani Paham ya ini? Paham Paham, ustaz lain ya begitu juga Bisa nikin soal laki-laki sigatabel Ustaz isim pertanyaan saya tahun ini di pertanyaan saya Kamu Islam bisa jawab pertanyaan ini terjaduh gitu ya Walaupun kamu belum pernah ngasih ARPI Kok nyampe iso jawab pertanyaan ini? berarti kamu sudah mahir Jangan kenaanmu, ambil mau sepuluh tahun tak tanya Pertanyaanmu ini banyak yang tidak bisa Kenapa enggak bisa? Belum terbiasa Orang kalau belum terbiasa ngejut sampai tak berdiri Jangan kita ambil, ambil, ambil mobil, mobil-mobil ya. aja mobil, ya, gak bisa Mobil-mobilnya mobil, mobil, thrizuh... oh, mobil nah, nah. nah, eh, tapi When... seduluh... <re rustical> saya itu punya teman, nah, mobil anyway, suatu ketika, apa kata dia bisa tenang bisa mosok kita waduh itu kok tapi juga saya dan aneh jadi memang itu, makanya itu Saya punya cerita lu Biarinnya aku lebih koncowik, lho, rongos Raja sepon Jadi, sebenernya ngecernih Duh, lu jadi pahit-pahit, bener Pasarannya, pasarannya Tapi Bina Bisa dikemenin namanya, si gue itu Gustaf, Istri, Pak Bina apa juga? Kenapa dikatakan kira Bina? kenapa bisa dikatakan SHODI HAWRKAT Caranya itu di page tiga, So la ha. Nanti kalau katanya di situ. Aba-gib. So atau Solaha? Ada dua. Ada. dua. terus Solaah ya subuh, terus solat dan solat solat solat Insult half berarti Kamu nang soli tapi jiwa memaafan enggak orang baik, yang tinggi memaafkan. Punya istri, istri jelek, enggak mau Nah, kan itu terus Guanya juga langsung Aku ngomong gua Gua ikut nanti Pola Kayak Oh, ya, ya, ya Di rumah, Sebab nanti kalau kamu Akan ada orang yang dikorbankan nomor 2 bisa bapaknya kamu punya izin ini terus gue cerai terus gue tamati kampus. Gue ngomong deh. ngomong Ayam Ayam <kosit> oh, <ayah>. Tapi angin ngomong itu yang sopan Coba <tuk> maaf, mohon eh. maaf, Bisa Mohon maaf, mohon maaf Please, maaf <tuk <interested> <tuk <tuk> Tidak partil点... <laughs> so <throne test> Nak mau coba dengan mesti ngomongin gua anjing. Gua untuk <tuk tangan> ini kalimat isi ini atau pertanyaannya ini ini pertanyaannya ini sangat kau ini jadi meneliti kalimat meneliti sebab kalimat meneliti tentang urut dan nabi kemudian perubahannya kemudian irong kalau irong berapa berapa ya, ya. Pada eleman ke-29 ini bahasannya 6 Mungkin ini agak jelenek, enggak seperti kibodo-kibodo lagi Yang sendiri ya aman. Cuma kalau kibodo-kibodo itu kan memang Guru kan Ini kelas Maktadi Ini kelas Maktadi Ini kelas Maktadi Kalau di sini kan enggak Kalau di sini ini kami anggap kamu semua profesor-professor Sholawat, dan Oh Kamu lagi Pak ini yang jadikan beda ini jumah itu kalau di pondok-pondok kan biasanya jumah menjadi alamatnya eropa irong beberapa tempat-tempat di semua proses mata se cuma mana saja pun juli ada di luar atasnya baru saya own ingat itu doang tapi kalau di hal-hal ini ada jumah dohirong ada jumah mukor jumah dohirong menjadi alamatnya eropa irong beberapa tempat semoga hurrah Allahu akbar apa Isi yang menunjukkan berupayanya oh. oh. oh. cermat Oke. itu ada. Sebutkan kita sama. Itu kita ya, ada yang ditambah, artinya ditambah itu hurufnya malah tambah. Tadinya kan rajulul. kok malah menjadi jadul. Ketambahan e -e -e -e -e. A. Tambah yang ditambah. Ada yang dikurang. Tadinya kan kita tur, ta, alif ba. Loh kok malah jadi bujubul ini? Berarti kan kurang. Tadinya dulunya menjadi jadulnya ada adalah palakun. Lu kok berubah menjadi palakun? Lah problemnya di mana itu? Berupa aynya. Sa -sa -sa -sa. Sama. Sama. cara untuk membijaknya bagaimana? Cara membijaknya ada dah siadul alam. Hmm? Siadul alam. Siadul alam. Itu Coba ya. Ibu ku atau ibu lorong Ibu apa ibu Kalau ibu kalau ibu pun loru, <laughs> dan dikue anak kami kami. Lompatnya, dikue loru. Karena kau punya, jadi apa itu tempat berbicara? Berbicara itu bagaimana ini? Ini tergantung siapul kalap. Siapul kalam itu artinya umumnya pembicaraan. Nanti manusia akhir, itu ibuku lorok Tapi biapa aku seling kongkong, kalau seling Nah, mungkin biapa aku isu-isu itu juga berarti nanti ibuku lorok, lorok, lorok, lorok, lorok Tulisannya kongkong, ada kan, tulisannya sama, tapi padanya tidak Saya tidak terlipas, coba <tuk> kalau yang ngomong uang jumbo, mana risal dari sepatu? Sepatu? Tapi <tuk> kalau yang ngomong orang fender masin, mana risal itu saja energi love? Saya tidak suka sama mas. Bayang. Ambikan yang firman, ya, Majid Mas B. Yeah. Mereka Marahin enggak seperti ini Terus pilih, ingin menunggalkan Sampai saya marah nanya, bilang, jangan-jangan, ya, itu kalau ngomong itu ya ngomong sama orang rumah Mb itu ya yang ada tangkinya itu jadi mb. Kalau yang dibuat orang nikah itu namanya bukan mb. Beskom. Beskom. Beskom sini ini ini. Namanya bes Sorry, Kalau kalau ini. Kalau ini. Kalau rata-rata yang akan kita. Jadi rata-rata yang yang sampai santri ini kan tak ciri-ciri Sementara yang ditenangi prasiriannya tak ciri-ciri Akibatnya yuk Dengan menjadi alamannya di Eropa di empat itu Berluku Al Mugweiro ini santri profesor Obesar Kabe Amin Dan Al Mugweiro sukuat Kabe Amin Malah ada sebuah anun beda Makanya sistem saya ngajari itu Langsung kebunetan uji Bek saya naga sapi itu masuk ilmu kita ada firman teori dong, ada firman buku tedeh dong, jom aku kerja dong, tidak nyala pada air, obat, obat, obat, obat, obat, obat, itu nanti ya, tentang erom nanti kok ada erom hikayah, muflop gitu Itu dari mana ya? Kok saya cari di google juga ada di kitab-kitab muda Pasirinah dari mana? Aku bilang, kita kitab, kitab kita ya? Kitab anggain Kitab anggainah, kitab iya Nanti itu lucut aja dari mana? Lah ya lucutnya juga dari lain ngasih itu aja. Ini sendiri Kota Tahu Agung Kenapa gusti Allah kira -kira kamu Supaya kamu mau belajar lagi langsung mengambil Ya itu belajar ini Ya, ya, lagi, apalah, <tuk> ini waktu menjadi alamatnya itu kalau di pondok-pondok si sama sama asmaul Ya kan? Asmaul Itulah Kalau Pertanyaan ya? Ya apa ini Masih tadi Jangan pagi-pagi Itu di situ orang coba nge nge saya ini harus saya sistem pembelajaran kalau saya mampu dan kamu sampai makasih maka masih puluh kami belajar langsung nemu punya taksirnya Abuka, abuka, kamu uka, du, malin Eh? Apa itu ya? Amumu Anumu kan itu Ini kan buka-tukin Ya, ya, ya Luka ini anumu kan maknanya perci kan anumu Makanya disini kita langsung tak kata Kita masuk ke depo ya ya yang bener itu, abu ka abu ka bisa main abu-kabah abu heh kamu kan orang tahkeb? Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, Rumah Shalih, Alquran selamanya dihitung olehmu. Ya. Oh, wow. grup tahu. <tuh> yang mempelajari asbabul ini kau tidak kurang dari tujuh puluh ribu santri dan wow. tidak kurang dari dua ratus lebih penduduk santri se Indonesia Raya. Wow. jadi sampai harus sampai Merauke, di tengah-tengah ada <tuh> kamu, Singapura. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> jadi begini kan Abuka Abuka hamuki yang benar itu hamuki ada pun ada ulama ada dia yang ngomongin hamuka sebel so, yeah. biar kalau melaporkan itu enak Abuka Abuka hamuka abu hamuka enak deh leka abu Abuka Abuka kamu kira nah, ada sebagian ulama yang kamuki bener kan? Ben? Ada yang mengatakan seperti itu. Ben, Tapi kalau saya mengatakan yang paling benar hamuki, sebab ulama yang mengatakan mengatakan hamuka itu kaunya kaum Ba'id. Mana kitabnya? Mana ibaratnya? Sampian koyo opo to? Mana dalilnya? Mana dalilnya? mana tapi enggak, tapi yang tadi loh, itu, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, yang gue, gue, gue, gue, yang gue, yang belum yang paling takut hamuki awak beb mau hamuki untuk garis Jakarta Citra itu Jakarta Citra itu ada yang mengatakan dua setengah kilo ada yang mengatakan dua koma tujuh kilo yang mengatakan dua koma lima kilo itu pendapatnya kurang sopres hmm? makanya menarik Jakarta itu dua koma tujuh. Aduh ada lagu Itu dulu mereka ngalir Kelasnya ini ini ini Mokong, Eh, tadi, zaman dulu itu banyak orang zaman dulu banyak orang Ulama-ulama terdahulu -ulama memiliki catatan fitrah di angka yang paling rendah. Ya, eh, zaman dulu itu orang begitu, iso mangan jagung Orang bisa makan sego orang dicampur pakai jagung, tercampur kan ketelan jadi bunyi. Zaman dulu. Itu bisa terkena parah atau saleh dulu. Well lagi diusina itu kan langsung dengar HP happy, tuh Pak Musmuki mangan musim seorang Pak Marbusok dibentuk kan zaman dulu itu kan jangan orang awam, kiai kiai dong pirl kosong, nih, sampai sampai zaman dulu itu kalau mengajukan jalan filter, Dianjurkan dibikin kepada kiai ini sebab iya ini ibu entok sarang tempek juga kata ini betul beda iya semoga bermanfaat dan